Indonesia memiliki mimpi untuk menjadi bagian dari 10 negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2030. Namun, jika Indonesia ingin mencapai hal tersebut, Indonesia perlu memperhatikan dan merespon revolusi industri era 4.0. Istilah revolusi industri merujuk pada perubahan yang terjadi pada manusia dalam melakukan proses produksi di dunia industri. Revolusi 1.0 dimulai pada tahun 1750 sampai 1850. Pada revolusi industri ini, mulai melahirkan sejarah baru ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin uang. revolusi industri 2.0 ditandai dengan kemunculan tenaga pembangkit listrik dan motor pembakaran dalam revolusi industri ini memunculkan beberapa penemuan teknologi seperti pesawat telepon pesawat terbang mobil dan lain-lain yang dapat merubah wajah dunia secara signifikan kemunculan teknologi digital, internet, dan robot menandai dimulainya teknologi baru atau revolusi industri baru yang dinamakan dengan revolusi industri 3.0. Revolusi 3.0 ini dipandang sebagai proses penempatan ruang dan waktu. Ruang dan waktu dianggap tidak memiliki jarak lagi di antara keduanya. Dan revolusi industri juga ditandai dengan otomatisasi proses produksi dalam kegiatan industri industri. Sehingga produksi massal dapat dilakukan tanpa membutuhkan tenaga manusia yang banyak. Dan saat ini, kita telah memasuki era baru, yaitu era revolusi industri 4.0. Era revolusi generasi keempat ini, tetap bertopang pada era generasi revolusi industri ketiga. Namun, Era revolusi 4.0 berbeda dari revolusi sebelumnya. Yang berbeda adalah adanya perpaduan atau gabungan beberapa teknologi, sehingga kita dapat melihat dan merasakan era baru yang terdiri dari tiga bidang ilmu yang independen, yaitu fisikal, biologi, dan digital. Revolusi Industri 4.0 terkait dengan optimalisasi teknologi pendukung sumber daya yang menggunakan Internet of Things, cloud computing, artificial intelligence, big data analytics dan teknologi robot yang semakin otonom atau cerdas. Indonesia baru membuka patah jalan untuk merespon revolusi industri 4.0 bernama Making Indonesia 4.0 5 industri yang menjadi fokus Making Indonesia 4.0 diantaranya adalah industri makanan dan minuman tekstil dan pakaian elektronik kimia dan otomotif kelimanya dipilih setelah dilakukan evaluasi dampak ekonomi kelayakan implementasi dan potensi dampak yang dapat berpengaruh ke sektor industri lainnya Salah satu ancaman dari revolusi industri 4.0 adalah hilangnya pekerjaan yang bersifat rutin dan digantikan oleh kecanggihan IoT atau Internet of Things dan AI atau Artificial Intelligence. Pekerjaan yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh kecanggihan teknologi adalah pekerjaan yang membutuhkan daya inovasi dan kreativitas. Melihat realitas perlumahan ini, lantas apakah kita akan diam saja? Maka mulai detik ini, kita harus segera memutuskan peran apa yang akan diambil. Yang dengan itu, kita mampu melewati tantangan ini dan mewujudkan mimpi Indonesia, yakni menjadi bagian dari 10 negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2030.